Perasaan dia akan mengerti itu teman-teman Perasaan dia akan mengerti apa yang teman-teman gambarkan Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Alvaris Masih Di video kali ini saya akan membahas tentang beberapa pertanyaan menarik terkait telepati Pertanyaan yang teman-teman sudah tanyakan di kolom komentar untuk teman-teman semua, saya minta maaf karena beberapa hari ke kebelakang saya sangat sibuk dan baru sempat untuk membuat video kembali, teman-teman. Oke, teman-teman, sebelum saya bahas lebih jauh tentang pertanyaan yang cukup menarik ini, untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda akan mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru. Karena ke depan nanti masih banyak poin-poin atau pertanyaan-pertanyaan telepati yang akan saya jawab. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, untuk teman-teman yang sudah like, teman-teman yang sudah share, terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa kasih masukan ke saya, kasih saran ke saya agar channel saya lebih baik lagi ke depan. Oh ya teman-teman untuk teman-teman semua yang suka tentang musik ciptaan sendiri. Teman-teman jangan lupa kunjungi channel ini Adi Poster. Karena disitu teman-teman bisa request lagu apa yang teman-teman inginkan. Lirik-lirik seperti apa bisa cinta ataupun yang hal-hal yang menarik teman-teman. Oke teman-teman kita langsung saja membahas tentang pertanyaan telepati yang teman-teman sudah tanyakan di kolom komentar. Pertanyaan yang pertama Pertanyaan ini sebenarnya sudah saya jelaskan Tetapi teman-teman tanyakan lagi dan saya harus menjawab lagi teman-teman Sebenarnya begini Kenapa kita memimpikan seseorang biasanya teman-teman Mimpi itu terjadi biasanya karena sesuatu yang terakhir kita pikirkan itu direspon oleh pikiran bawah sadar kita untuk membuatnya menjadi mimpi. Kenapa kita bisa mimpikan orang itu? Biasanya hal ini terjadi ketika kita telepati sebelum kita tertidur. Biasanya kita mengingat orang itu sebelum kita tertidur. Teman-teman, pikiran bawah sadar kita dia lebih cenderung merespon hal-hal yang sangat menyentuh perasaan, sangat menyentuh batin kita, kurang lebih seperti itu Jika teman-teman telepati seseorang yang sangat berkaitan dengan perasaan atau teman-teman memikirkan seseorang yang ada kaitannya dengan perasaan hal itu bisa terbawa sampai ke dalam mimpi karena pikiran bawah sadar lebih cenderung merespon sesuatu yang berkaitan dengan perasaan oke teman-teman seperti itu teman-teman Apabila teman-teman tidak menginginkan hal itu terjadi Teman-teman setelah telepati teman-teman coba memikirkan hal yang lain Sebelum teman-teman tertidur Jangan teman-teman memikirkan hal itu terus teman-teman Kalau teman-teman tidak menginginkan hal itu terjadi Seolah-olah kita menetralisir pikiran kita kurang lebih seperti itu teman-teman Sekarang kita masuk di pertanyaan yang kedua Pertanyaannya seperti begini teman-teman jadi begini teman-teman jawaban menurut saya teman-teman bukan kata-kata atau bahasa bukan kata-kata atau bahasa yang kita ucapkan di saat kita telepati tetapi sebuah gambaran teman-teman jadi bukan melalui indera yang harus dia mengerti bahasa kita bukan atau kita gunakan bahasa dia bukan teman-teman tetapi kita gunakan gambaran yang kita inginkan Hal itulah yang akan masuk kepada dia menjadi keinginan dia Jadi dia membeda bahasa Teman-teman tidak mengerti bahasa dia Teman-teman lakukan saja telepati Gambarkan apa yang teman-teman inginkan Perasaan dia akan mengerti itu teman-teman Perasaan dia akan mengerti apa yang teman-teman gambarkan Asalkan dia sudah tahu tentang anda atau kalian sudah saling kenal kurang lebih seperti itu oke teman-teman kita langsung masuk di pertanyaan selanjutnya pertanyaan selanjutnya yaitu teman-teman hal ini sudah pernah saya jelaskan kita tidak harus membayangkan wajah kita di saat kita lakukan telepati jarak dekat kita langsung melihat dia dan membayangkan dia seolah-olah melakukan sesuatu yang kita inginkan. Teman-teman, kita tidak harus membayangkan wajah kita. Kita bisa telepati dengan langsung melihat dia, teman-teman, tanpa harus menutup mata. Kurang lebih seperti itu. Kalau kita telepati jarak jauh, teman-teman bisa membayangkan wajah teman-teman juga atau diri teman-teman ada di dalam gambaran itu tetapi kalau telepati jarak dekat tidak harus teman-teman bisa teman-teman gunakan hal itu bisa juga tidak bisa teman-teman bayangkan diri teman-teman bisa juga tidak teman-teman kurang lebih seperti itu Oke teman-teman kita langsung masuk di pertanyaan selanjutnya Pertanyaannya kurang lebih seperti begitu, teman-teman. Jadi begini, teman-teman, pesan telepati yang kita terima bukan datang dalam bentuk suara yang dapat kita dengar dengan telinga. Bukan datang dalam bentuk sosok yang dapat kita lihat dengan mata kita. Bukan datang seperti rasa yang dapat kita kecap dengan lidah kita. Bukan. Pesan masuk kepada kita itu bukan melalui indera, tetapi melalui perasaan kita masuk melalui perasaan yang berupa keinginan yang kita rasakan berupa keinginan yang kita inginkan kurang lebih seperti itu teman-teman terus cara bedainnya gimana teman-teman yang jelas itu bukan pesan telepati mungkin teman-teman mengingat akan suatu kejadian yang dimana kejadian itu cukup menarik bagi Anda yang menyentuh perasaan Anda dan seolah-olah hal itu muncul Teman-teman mengingat suaranya Kurang lebih seperti itu Itu bukan pesan telepati Karena pesan telepati bukan dalam bentuk suara Atau apa yang kita lihat Sekarang kita masuk di pertanyaan selanjutnya Yaitu Pertanyaannya terus di mana dia telepati membayangkan sesuatu maka terjadi sebaliknya. Biasanya gini teman-teman, ini menurut saya teman-teman, menurut pendapat saya. Mungkin karena di saat Anda telepati, Anda membayangkan sesuatu, terakhir mungkin Anda meragukan apa yang Anda bayangkan itu. Karena rasa ragu itu bisa membatalkan apa yang sebelumnya kita yakini. Jadi teman-teman, bayangkan seolah-olah hal itu terjadi dan yakin akan hal itu. kurang lebih seperti itu teman-teman. Tetapi teman-teman jangan lupa di saat lakukan telepati, sebelum melakukan telepati teman-teman harus berdoa karena yang menentukan berhasil atau tidak adalah Tuhan. Telepati hanyalah perantara Anda berkomunikasi dengan dia secara batin oke teman-teman kita masuk di pertanyaan selanjutnya jadi begini teman-teman kalau kita menghayal tentang target apabila kita fokus maka hal itu bisa masuk apabila kita fokus pada apa yang kita hayalkan itu dan hal itu sangat melibatkan perasaan maka dia akan cenderung merespon apa yang kita pikirkan itu kalau hal itu biasa-biasa aja pasti akan masuk tapi lebih cenderung untuk diabaikan apakah dia pernah membayangkan tentang kita? kemungkinan besar? pasti mungkin bukan karena tetapi karena pengalaman Anda dengan dia, dia pasti memikirkan pengalaman di mana kalian pernah pacaran. Tetapi, bagaimana cara kita untuk membuat dia mengingat kita, memikirkan kita, yaitu kita bisa gunakan dengan cara telepati atau cara-cara yang lain, teman-teman. Tetapi, di sini saya bahas tentang telepati, jadi teman-teman bisa gunakan dengan cara telepati, yaitu membayangkan sesuatu yang berkaitan dengan dia yang sangat menyentuh antara Anda dengan dia di saat kalian masih pacaran atau kalian masih e, bersama dulu teman-teman kurang lebih seperti itu oke teman-teman semoga jawaban yang saya sampaikan ini teman-teman semua bisa paham dan semoga teman-teman semua di saat lakukan telepati teman-teman semua telepatinya berhasil tetapi teman-teman semua perlu ingat bahwa Jangan lupa berdoa karena telepati hanyalah perantara yang menentukan Tuhan. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Uh, karena ke depan nanti saya masih banyak membahas tentang pertanyaan-pertanyaan terkait telepati. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari saya, Al-Faris Masih.